Hai hai hai. Halo guys, kita jumpa lagi di channel kesayangan kita ini ya dan seperti biasa kita bakalan bahas lagi atau bongkar lagi slot gacor hari ini. Slick trick slot gacor pinces hari ini atau pola trick pinces hari ini guys ya dengan pakai pola 10 kali manual eh 10 kali manual. 10 kali itu auto spin dulu nih ya. Turbo spin di delapan 800 perak ya. 10 putaran dulu guys ya. No double bet. Semoga di sini pola hari ini kita dapatin coinnya quick ya guys ya, bentuk di awal-awal sorry quick ya. Quick di sini aku naikkan bet-nya jadi 2400, kita tambahin lagi ke turbo ya guys ya. 10 putaran. Jadi udah ada dua opsi nih atau dua pola yang udah jalan yaitu 10 per 10 ya. 10 quick dan 10 turbo spin dan seperti biasa sambil nunggu skater Gratisannya masuk. Di sini boleh dibantu-bantu share dan like-nya ya guys ya. Yang belum subscribe di-subscribe dulu. Nyalakan juga notifikasi loncengnya biar gak ketinggalan update terbaru dari channel kita ini guys ya Dan tempatku bermain masih sama ya guys ya yaitu di GB88 ya guys ya Yoi oh, di GB88 tep bermain paling aman terpercaya dan tergacep aja bosku dengan bola receh guys ya Oke okay, disini dapat sempak channel pertama ya Turbo spin 10 ya Bettingan 2400 double bet, uh, mati Oke okay, di sini kelar di sini langsung aja aku tambahin fitur buy spin ya kita buy, karena cukup saldonya langsung aku buy 240 ribu alias di bettingnya 2400 ya guys ya semoga disini kita dapat isinya bagus, oke okay, kali dua pertama di sini nice, lumayan gak apa-apa untuk diawal-awal, kita tabung dulu pertanyaan guys ya dan seperti biasa ya guys ya, di berapa 88 itu masih ada event deposit dengan khusus new member dan old member ya seperti biasa kalau khusus di member 20 depo 20 bonus dan TU nya kali 3 Kalau old member itu 50 depo nya Bonusnya 20 dan TO nya kali 3 guys ya Bebas IP, bebas main bebas menggunakan e wallet atau berhubung atau dua-duanya juga boleh Semua slot atau out slot oke okay, mantap sempat nol ya guys ya Tanpa maksimal WD lah Mantap banget kan Itunya, fitur Fiturnya ya Di GB88 nih pendekos ya Nah kalau kalian berminat Langsung aja guys ya langsung aja id kalian digeber gb linknya kita bakal sematkan di pin chat komentar di bawah konten ini guys ya dan jangan lupa juga untuk menggunakan kode referral dari kita yaitu swsw sembilannya empat kali dan jangan lupa juga untuk join ke grup whatsapp ya jangan lupa juga untuk join ke grup whatsapp karena udah ada yang satu linknya ya guys ya oke di sini kita fitur by spin kita untung ya atau profit guys ya saya nih 100 1000 nih ya, dapatnya lagi ya. Udah nambah lagi nih tadi udah dapat 200. 360.000. Nice, 360 ya. Di sini masih ada sisa 6 putaran lagi. Multiplier kita udah 15, guys. Ngacor nih guys ya. <coughs> kita pakai pola 10-10 di awal, habis itu guys spin nih guys ya. Di sini guys spin. Oke, bintangnya connect. Berkalian Kali boleh. Masih belum, guys. Sisa 1 putaran lagi ya. Oke, biru lautnya pecah. Kuningnya ikut pecah. Hijau toska boleh cakep perkalian turun dong ah nice nambah lagi cok kali dua lumayan pecah juga lock love, love biasanya ya lumayan ya 9400 dikali 17 dapat lagi kita sono, coy by spinnya tidak rugi sama sekali guys ya senpaksionalnya e, udah berapa kali nih guys ya lebih dari dua kali coy berarti mantap nih enam ribu mantap banget cok hmm kasih lagi nah kasih lagi kasih connect oke kuning 4600 di atas uh bulan pecah petir dong perkalian mir love pink love biasa pecah oke okay, nice oke okay. putaran terakhirnya kita dikasih meledak yang gede nih cok pasti banget ya cakep tambah lagi kali 4 buket dah 25 dong perkaliannya nah gitu ya guys ya sempat personal paling gede di akhir spin ya 500 ribu cakep fix kita dapat satu juta rupiah di sini ya Kita bayar cuma 2,40 kita dapat cuan lumayan gede mantap banget ya saya geberapalapan selalu ngasih kita cuan yang besar guys ya Oke mantap di sini guys ya Nice 1,172 ribu cakep banget nih geberapalapan ya Oke, okay, di sini udah pakai pola ketiga pakai by spin dan di sini langsung aku turunkan lagi bet jadi 800 perak, gaskan langsung auto spin 50 ya. Kita netralin dulu, kita nikmatin dulu kemenangan kita nih guys ya. Kemenangan udah di depan mata nih guys ya. Profit udah di depan mata, jadi jangan kita main napsu lagi kalau memang udah dapat cukup segini ya udah banget guys ya. 10 kali lipat dari modal itu udah lebih dari cukup, coy. Itu saran aku guys ya kalau ingin bermain ya. Karena kita ngejar kemenangan juga guys ya, walaupun cuma sekedar dari beres mata siapa sih nggak mau menang ya guys ya. Makanya itu guys ya, untuk kalian bosku yang belum daftar di GBR88 bulan daftarin segera bosku mumpung ada event deposit dan gacornya memang parah nih ya guys ya di GBR88. Buktiin sendiri guys dengan modal receh berujung JP ya guys ya. Oke, kita gaskan lagi di sini. Masih ada 40 putaran, ya udah kita netalin dulu guys ya, kita biarin dulu ya. <tuh> saya ya di betting 800 mana tahu siapa tahu dapat lagi frisbee di dalam betting 800 kan lumayan ya guys ya <tuh> oke okay, hijau biasanya pecah eh hijau toska, sorry kuning hijau biasa bintang boleh pecah itu perkalian boleh turun masih belum sampai 2400 di atas untuk bet segini lumayan guys ya 3080 idih perkaliannya nggak mau masuk cuy cuy tapi gak masalah ya saldo kita masih aman banget tuh kita main di sini ya ribu. modal cepet guys ya dengan menggunakan pola 10-10 di awal ya 10 quick 10 turbo langsung kalau cukup itu langsung buy spin langsung tambahin lagi pola terakhir 50 putaran auto spin no turbo no quick cuma pakai centang SS doang ya double baitnya juga masih kita matiin ya kita nggak main gak pakai double bait guys ya mantap nih guys Hmm, loopingnya pecah terus pecahan di luar pecahan di dalam mantap-mantap guys ya emang lagi gacor nih guys ya incas di geberapalapan buruan aja guys gas kan guys yang udah punya ID deposit aja langsung dengan menggunakan dana kenakalan tapi ya pastinya guys ya kalau belum punya ID langsung aja daftarin ID kalian di geberapalapan linknya udah kita sematkan ya guys ya jangan lupa kode referral dari kita ya SW-SW 9999 20.000 putaran lagi oke dikit lagi nih ya kita langsung cabut nanti habis itu ya. Alias wede guys ya. Oke, terlepas dari itu semua guys ya. Seperti biasa di sini aku ingatkan lagi kepada kalian semua bahwasanya di sini tidak untuk ditiru ya guys ya. Ini hanya sekedar hiburan semata ya Bang Abangku, Kakak-kakakku, Adikku, Wakku semuanya di sini. Ya. Hmm, sampai dapat net nice 16.000 ribu eh. Tidak perlu ditiru, cuma sekedar hiburan semata dan kalau ingin bermain cukup dan harus menggunakan yang namanya dana kenakalan guys ya. Jangan sampai menggunakan dana kebutuhan pokok. Nah, itu wajib ya. Dan untuk adik-adikku yang dibawa bawah 18 ke bawah, kalau ini muncul di layar dan YouTube kalian skip aja ya. Tidak untuk sekarang kalian belum waktunya ya. Oke, lanjut lagi nih sisa berapa putaran lagi? kuset uh, kali sepuluhnya kau di luar cakep banget dapat lagi sempak di luar cok ya sensasional gocap ya gocap lebih seribu, seribu ya main-main-main-main-main-main-main dengan pola 10-10 by spin plus 50 putaran kita dikasih gacor main di sari pinches tepat bermain di beberapa lapan guys ya akhirnya kita dapat juga bongkar slot gacor hari ini, triple slot gacor princess hari ini, dan pola strict princess hari ini ya mission sukses hari ini guys ya, kita WD lagi ya kita JP lagi dan untuk kalian semua bosku, bisa ditiru polanya, atau kalian punya pola sendiri, yang penting mainnya sabar ya guys ya sabar tunggu momen sesuai feeling kalian, kalau feeling kalian kuat baru gaskan ya guys ya kalau ragu jangan dibay, nah gitu aja sih kalau ragu jangan dibai, cari gratisan aja sampai dapet. Gak mungkin gak dapet ya guys ya. ya. Intinya semoga kalian profit juga ya, seperti saya ini guys ya. Makanya tuh mainnya di apa Palapa, pasti dikasih cuan. Jangan mudah receh guys ya. <tuh> Oke okay, sisa putaran kita di disini kelar ya. Hmm. Satu juta 148.000 rupiah disini guys ya. Oke okay lah. Kita bakalan tambahin lagi 10 putaran lagi. Berarti kita tambahin ya. 10 putaran lagi guys ya. 10 putaran lagi di sini Auto spin ya guys ya. Kelar dari ini baru kita cabut. Alias WD guys ya. Thank you banget teman bosku yang udah nontonin dari awal sampai akhir. Yang tanpa skip-skip thank you banget. Yang udah bantu-bantu share sama like. Thank you banget juga. Yang belum dikasihkan aja langsung share-share dan like ya guys ya. Kita bakalan jumpa lagi di next konten ya guys ya. Salam sensasional. Dan bye bye Thank you guys ya